mabro, ketemu lagi di channelnya Simoni. Kalian udah datang di tempat yang tepat untuk cari guide untuk Ratnarok Online X Next Generation Ma bro, Ini kemarin gue udah mainin selama 3 hari dan gue ambil resort aja Biar kalian teman-teman yang masih gabut ataupun masih bimbang untuk nginstall world it apa enggak Untuk free to player ataupun memang khusus untuk sultan ataupun banyaklah yang ditanyain ke gua waktu awal-awal main dan yang jelas sih kalian enggak perlu ragu gua cobain konfirmasi ulang untuk masalah gameplay ini kita bahas dihabiskan aja untuk hal-hal yang memang berbeda dengan game-game seperti pada umumnya untuk memo rpg kelas mobile mah bro ini gua buatin catnya yang baru di sini gua masuk dulu ya di salah satu server untuk training gua dalam Mengambil kesimpulan dalam game ini Sebenarnya untuk fitur dan yang lain-lainnya Sama aja seperti game uh, Ragnarok Sebelumnya ya bro ya Jadi uh, betapa simpel dibuatnya Cuman gameplaynya kita belum tahu juga Sejauh mana uh, Kelebihannya untuk memainkan game ini Bersama teman-teman Jadi untuk awalan bermain sebenarnya kalian itu Pada saat masuk di town uh, Perantera ya Sama seperti os oh, lagunya Ini memang enak banget ya Untuk para Ragnarok Online yang uh, Sangat hardcore <laughs> Kalian cuman cukup Ngejain quest yang otomatis Langsung bergerak aja playernya Untuk ngambil-ngambilin doang Klak klik klak klik kalian pasti akan cepet naik level Dan mendapatkan inventory item Sambil kalian menghafal Gue coba ingetin lagi kepada kalian Kalau memang uh, di awal-awalan Kalian gak usah bingung untuk milih Ataupun takut mati karena memang sudah ditentukan Oleh sistem bahwa ini game bener-bener Very smooth alias bener-bener ramah. <laughs> dari kualitas grafisnya nggak nggak e, apa namanya nggak mengecewakan lah. Kalian bisa pakai Nox Player untuk pemain PC banyak sekali BlueStack ataupun e, Nox terserah tergantung dari PC kalian. Cuman gua rekomendasiin lu pakai PC-nya kalau yang high mode ataupun high end kelasnya itu lu pakainya BlueStack aja karena kualitasnya lebih bagus. Tapi gue juga ini e, record udah jelas kalian bisa lihat sendiri gambarnya seperti apa gua pakai Nox e, Balik lagi kena game nya e, Untuk e, harian kalian seperti biasa game pada mobile umumnya ini Pasti ada event-event harian yang harus kalian ambil ataupun manfaatkan ya Jadi setiap e, reset itu pukul 5 e, pagi dan kalian tinggal oprak oprek aja untuk masalah start Ini udah nggak aneh juga Kalian bisa dapat rekomendasinya juga bro Jadi tips kali ini gue kasih informasi untuk kelas petarung Awal bermain adalah startnya full str ma bro Tapi kalian nggak usah terlalu kaku Jadi terserah kalian gimana enaknya Kalian bermain biasa menggunakan Knight, Price ataupun Warrior, apa Hunter, ya memang itu memiliki keunikan yang berbeda. Tapi si server ini cukup baik dan memang dia sudah meramalkan apa yang akan dipertanyakan ke depannya. Jadi ada rekomendasi untuk startnya, bro. Kalian bisa cek aja di rekomendasi start point ini. Kalian bisa jadi eh, salah satu yang diambil berdasarkan rekomendasiannya dari game master, mah bro. Jadi kalian gak usah susah ataupun bingung ya untuk mereka-reka e, Otomatis kita akan kembali lagi melanjutkan questnya Kalian tinggal juga pijit dia akan auto bergerak e, Selama level-level tertentu mungkin yang memang e, sampai kalian benar-benar paham Nah ini hati-hati untuk senjata di kelas-kelasnya semua jab ini ada yang tidak di bin itu masih bisa dijual di action Tapi kalau yang udah unbin ataupun yang udah berwarna merah Itu udah nggak bisa dijual alias lu harus pakai ataupun buang ke NPC <tuk> Jadi sebenarnya nggak nggak ngerepotin juga sih Tapi kadang-kadang kita kalau yang udah mindsetnya untuk nyari keuntungan Ataupun nyari kekayaan dalam game Mungkin kalian akan sedikit kecewa juga Karena di awal-awalan agak susah ya bro Kecuali dari barang dropan Oke okay, untuk masalah gameplaynya gue uh, sedikit bahas sedikit ya untuk masalah quest Nah di dalam questnya ini banyak sekali beraneka ragam untuk sistem kolam permainannya bro Yang jelas cukup menarik dan gak memalukan untuk game kelas mobile di 2021 bro Ini tembus sampai player pc pun pada hijrah jadi kalian nggak usah takut kalau kalian nggak punya temen banyak banget semua server yang baru dibuka pun udah muncul banyak dengan event-event tertentu yang memang sangat mengasihkan bro dan kualitas grafis-grafis gak usah ditanyain uh, cuman ini ada beberapa hal yang harus kalian kerjakan dalam main quest makanya gue rekomendasiin begitu kalian pertama main itu lu kerjain semua main quest sampai benar-benar selesai nanti ujung ujungnya kalian pasti disuruh grinding ataupun leveling sampai batas level tertentu nah untuk uh, membuka dungeon membuka dungeon itu kalian harus menyelesaikan quest yang bisa uh, mendapatkan uh, batu permata untuk membuka map-map level di dungeon tergantung dari level lu juga jadi ini kebenaran di level gua di level 20 ini baru membuka dan mengikuti quest untuk dungeon yang pertama dan kita melakukannya solo di dalam main quest sampai mendapatkan batu Nah nanti kita disuruh bunuh monster e, Nanti inilah monster yang akan kita lawan dengan e, kekuatan yang lebih gede lagi karena memang e, di dalam dungeon itu lebih efektif dimainkan bersama paktian dan kita nggak terlalu susah juga Mungkin di awal-awal kalian pada saat lihat live streaming gue Kalau mengikuti dari awal Agak susah gue carinya gimana caranya biar efektif Ternyata mudah saja ya begitu kita tahu Dan kalian pun cukup going with the wind blow Maksudnya jalan aja Karena nanti juga akan mengetahuinya dengan sendiri Dan ada kelebihan lainnya Dari sistemnya gameplay rock ini Kita ada lucky number yang memang bisa meng mengacak dan mendapatkan item khusus spesial lah bro ya walaupun memang kemungkinan peluangnya sangat kecil sekali karena banyak sekali player bahkan sampai ribuan ya di dalam satu server nah oke okay. jangan sampai lupa lu cek juga pokoknya pada saat bermain selesai mengikuti main quest lu cek juga untuk uh, item yang didapat secara bertahap bro dan Nggak perlu khawatir karena setiap kalian party masuk di dalam dungeon kalian akan mendapatkan item yang terbagi dengan rata bahkan kadang-kadang. Random, cuman sayangnya ini kalian bisa kerjakan setiap hari hanya 3 kali ya bro dalam satu buah dungeon permata. Kebenaran gua ngerjainnya di permata yang baru putih karena masih banyak sekali permata yang harus kita dapetin untuk membuka dungeon seluruh dungeon yang tersedia. Oke. Okay. Mungkin kalian sampai sini udah mulai kebuka sedikit paham dan leveling kalian juga sebenarnya nggak usah khawatir di awal-awal itu kalian cukup ngikutin main quest Oke okay, ini dia hal yang paling menarik adalah game ini gua rasa nggak terlalu berat juga untuk Pay to win ya Ini masih sangat ramah sekali untuk free to player Karena apa Beberapa item dan koin gacha yang bisa kita dapatkan Itu berhasil gua uh, Dapatin dari quest yang ada Dan ditambah dengan peleburan sistem armor yang gua dapat dari dungeon Menghasilkan koin yang bisa membuka gacha bro Ini salah satu contohnya Gua kemarin cukup beruntung Walaupun memang bukan senjata gua tapi karena emang gua penasaran untuk sistem gacanya seperti apa gua periksa lagi nih jadi pada saat gua mau pakai emu eh, jual ternyata dia nggak bisa dia paling bisa eh, yang bisa dijual itu item yang berwarna hijau untuk eh, ininya ya untuk statusnya Nah, di sini gua liat lu liat di situ ada Adventure 200 Sword tulisannya warna biru, itu adalah item khusus dan memang kebilangnya rare. Gua jual aja karena untuk menjadikan koin gacha, otomatis para free player memiliki kesempatan. Ini udah jelas worth it buat gua. Nah, gua cek juga ini koinnya memang ngebutuhin untuk gacha basic ataupun di levelan rendah hanya uh, butuh 10 koin dan gua udah cukup dari situ gua lanjutin lagi ke pending mesin dan gua cobain lagi untuk gacha selanjutnya dan nanti menyesuaikan dengan level yang lu butuhkan untuk senjata-senjata sesuai level lu ya lu butuh juga koin yang lebih banyak jadi di sini e, sampai level 70 itu gua butuh 220 koin nah untuk saat ini ya gua coba aja yang gua dapetin secara gratis cuma-cuma semoga barangnya rare Aduh, Mbak rugi aja. nggak semua orang beruntung ya, bro? Ya, nah, gue kembali mencoba lagi. Barang yang barusan gue jual, akhirnya dapat 10 koin lagi, dan akhirnya mendapatkan auto talisman, nah, talisman untuk talisman level 25 Dan gue bisa upgrade buku gratisan yang, yang dapat dari main quest. Di dalam rock juga untuk fiturnya memang sedikit aneh ya bro ya dari awalan Cuman begitu gua rasa-rasa ini kebilang kumpit juga dan emang unik Jadi untuk game mancing tuh beda seperti game, game RPG pada umumnya Beberapa item yang bisa didapat itu adalah bebatuan juga nggak cuman ikan ataupun barang-barang yang disembunyikan rare Bebatuan tersebut dijual itu cukup mahal, mah Bro. Jadi kalau misalkan kalian masih gratisan dapat bait beatnya ataupun dapat kail umpannya, Lu harus cari juga umpan yang lebih bagus karena itu tersebar di dalam mapnya di rock. Cuman jangan sampai lupa untuk stamina lu juga setiap mancing akan berkurang 10 poin. Jadi lu harus hati-hati juga, jaga jangan sampai lu AFK menggunakan pancingan otomatis yang akhirnya stamina lo habis. Nah kemudahan yang lainnya juga lo bisa langsung pergi ke map Dimana kalau memang lo butuhin beberapa item tinggal diklik diklik aja itemnya dan lo lihatkan langsung ke, ke informasi get. Nah nanti kamu akan secara otomatis berjalan ke wilayah tersebut untuk item yang lo cari. Dan hebatnya di game ini gua bukan bukan E, Ngelebih-lebihkan juga ya Yang gue rasa sangat mempermudah permainan Dan menjadi renyah Ini gue punya rekomendasi area yang dikasih tahu Pada saat menyalakan Odin Odin ini penting ya bro Pada saat lu farming ataupun e, Ngehajar monster Dia harus dinyalain biar kalian kembali Staminanya pulih Oke okay, kita cek kembali Untuk kelebihannya dari gini ya bro ya untuk sistem server yang baru ini ada Majapahit Gue coba masuk karena banyak orang Indonesia yang membicarakan Dan mau masuk di server tersebut Jadi lu tinggal join aja lihat di deskripsi video ini Mungkin kalian bisa lihat curi-curi uh, informasi dari fanspage-nya di facebook untuk official Dan kalian gak tertutup kemungkinan untuk RMT Karena kemarin pun dibuka secara langsung menggunakan rekening bersama jadi hati-hati juga mungkin admin pun gak mau beresiko banyaknya komplain karena kasus penipuan bro Tahu sendiri di orang Indonesia itu penipuan adalah bagian daripada gamer ya bro Nah oke okay. nanti kalian ikuti aja polanya dalam satu account itu kalian bisa masuk dan membuat beberapa beberapa banyak uh, karakter ya Dan kalaupun lupa kalian tinggal lihat uh, dari uh, status kalian untuk mengenai servernya dan kalau mau login login lagi ke beranda antar muka kembali masuk setting dan keluar oke kita balik ke server training gua di central plan jadi teman-teman kalau memang mau join silahkan aja masuk di central plan karena gua nih ada standby di situ. mungkin pada saat launchingnya video ini ya gua lagi ada di dalam dunia rock ya bro yang memang banget banyak fiturnya dan tidak mudah juga dimainkan untuk sistem mapping dan mencari NPC juga nggak susah. Walaupun awal-awalan gue agak bingung juga ya, karena gue nggak tahu NPC-nya itu e, berfungsi seperti apa awalan. Tapi dari namanya lu bisa ketahuan. Walaupun ada beberapa NPC yang belum gue jelajahi, kayak Kapten Kero, Park Merchant itu buat apa sih fungsinya? Nanti kalian akan tahu sendiri sesuai kebutuhan. Biasanya begitu itemnya diklik, lu langsung auto lompat ke NPC tersebut. Nah contohnya seperti ini. Nah gua senangnya juga ini ternyata di dunia kehidupan rock ini memiliki modern gameplay yaitu seasoning playing. Jadi seasoning playing ini lu nggak bisa sembarangan farming di satu tempat untuk manen buah-buahan karena dia bisa diambilnya sesuai waktu tertentu bro. Bisa siang, bisa sore, bisa malam dan waktunya itu terus berputar. Kadang-kadang sama dengan waktunya di server. Nah ini kehidupannya ini bervariasi dan tingkat kesulitannya pun berbeda bro Dan sesuai kebutuhan juga Mungkin untuk para sultan bisa aja tinggal beli di auction ya Tapi buat kita free player bagaimana nih cara mencarinya Untuk item yang tersebar di map yang segitu luasnya Untuk open world map cuman gua sangat seneng sekali begitu mencari barang yang gua gak punya gua tinggal klik kanan aja didapat dari apa Dia langsung berangkat bro untuk menuju lokasinya ya bro itu aja sih jadi kalau kalian memang agak masih ragu menurut gua sih pertimbangan kembali pemikiran kalian untuk masalah gini nih dan jangan sampai lupa lu cek tiap jualan lu lu tinggal ambilin apa yang lu udah jual ini lu salah satu contoh bisa lihat gue jualin sembarangan aja sesuai item yang ada di pasaran dan alhasil gua dapet 10.000 kristal uh, cuma-cuma ya bro ya uh, dari barang item sampah yang gua ikutin dari quest Nah, jadi kalian bisa ikut contohin aja Mana barang yang malah, eh, mahal ataupun yang murahnya Dan kalian gak usah mikirin dulu eh, coan, keuntungan Yang penting gameplaynya Gue kali ini bener-bener ngebahas -bener untuk gameplaynya Dan gue nggak mau ngasut kalian untuk ngikutin main ya Coba, <coba aja dilihat dulu dan diperhatikan Contohnya gue beli diamond Diamond itu kan di beberapa mobile eh, game mobile itu kan harus pakai cash ya bro Pak, Harus pakai uang, beli di alpha, di, di mana lah gitu ya nah ini gua bisa dapetin 430 diamond secara percuma dengan hasil gua sendiri nyari e, barang di map kemudian dijual di auction dan malahan untuk VIP pun e, terbuka buat kita kalau memang free to player jadi nggak hanya Sultan aja yang bisa bertarung di sini ya bro kita pun bisa bertahan kalau memang kita mainnya intent bedanya mungkin kalau gua lihat rata-rata free to player itu adalah benar-benar murni gamer kalau misalkan Sultan biasanya orang yang nggak mau capek ya bukan gamer ya bro ya Tapi emang orang yang pengen mudah aja di dalam permainan Biasanya sih agak-agak childish gitu bro Nah ini gue beli Itu harus membuka VIP Tapi gue bisa beli itu pancingannya di NPC Dan gue udah beli dua butuh 20 cat koin Itu gue dapetin Itu pun harus beli pakai Jenny Tapi nggak masalah Gue kan bisa jual-jual item ke NPC ya Barang segitu banyaknya seabrek Bahkan gue udah nge-upgrade untuk kapasitasnya dari inventory gua walaupun harganya agak sakit bro 20k untuk kristal dan ada banyak lagi lah untuk item-item dan inventory yang lu bisa manfaatin di dunia rock. nah oke okay, gua bahas salah satu NPC yang harus lu sering temuin ataupun lu tahu gitu untuk Kafra, teleport, dan storage gua kemarin sampai nyari-nyari waktu live streaming mungkin kalian bisa ngetawain gua sekarang tapi gua bisa ngajarin ke kalian jadi kalian bisa mempersihkan waktu untuk leveling dan mencari NPC yang terpenting ini adalah storage lu langsung aja lihat di kota untuk uh, posisi NPC nya ini kebilang fair play karena apa karena nggak cuma doang harus membeli uh, diamond ataupun memberi kristal menggunakan rupiah di top up tapi gua juga bisa beli di NPC Nah, si kristal store ini hati-hati lu perhatikan aja juga emang lo kita harus dipaksa untuk banyak nabung. Itu walaupun bisa dibeli tapi harganya luar biasa, 20k lebih kalau nggak salah dan gua juga untuk mengangkat kapasitas inventory gua ya gua harus bayar mahal juga 20k, 20.000 kristal, bro. Oke, okay, buat kalian memang yang masih ragu, ini gua informasi lagi untuk masalah open world-nya. Bayangkan, kota-kota kecil itu setiap terbukanya itu adalah map baru yang memang diisi oleh monster-monster dengan level berbeda dan memiliki dropan khusus. Nah, jadi eh, lu hati-hati aja. Yang pasti sih sering-seringlah sering mabar dengan teman-teman mungkin akan mempermudah kalian leveling. Karena pada saat level 30 seperti gua gua dilepas, main quest nggak bisa dikerjain. Jadi levelnya ada sampai 35 baru ada level ada main quest lagi 5 level ini gua harus kelilingin map mau nggak mau untuk farming Dan kalaupun sendiri terbayanglah lamanya Walaupun ada autohan itu sangat kecil sekali XP-nya bro Jadi mau nggak mau gua harus party yang menaikkan rednya dari XP uh, uh, untuk level gua Oke okay. Kalau misalkan ada yang belum jelas lu konfirmasi ke gue aja Lu komentar Jangan lupa like and sharenya Thanks buat semua yang udah nonton Yang udah support channel gue juga Moga ini bermanfaat buat kalian Oke okay, see you Dadah bye bye